Kembali ke emas, sebagai penyangga nilai barang adalah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Sahabat semua pasti sudah terinform. Kalau kita ingin menjadi negara besar, menjadi negara superpower, maka harus dapat dipastikan nilai mata uang Indonesia harus solid. Tidak ada yang tersolid mata uang kita selain menggunakan underlying atau back by gold. Bahkan ide gila si bosman adalah membuat gold aja, sekalian sebagai alat tukar, tidak perlu pakai mata uang lagi. Inilah mengapa, sebagai penganut new economic model, kita sudah membangun aplikasi portable gold exchange atau alat tukar emas otomatis bernama Dinaran. Sahabat, awalnya Dinaran hanyalah alat jual. ...beli emas, sama dengan 20 perusahaan reseller emas lainnya. Tujuannya, agar terjadi pembiasaan atas transaksi jual-beli emas menggunakan digital. Kemudian, dengan kastodian emas, kita menerima titipan emas tersebut... ...bekerja sama dengan bank. Lalu, dengan sistem digital tersebut, masyarakat bisa menggunakan rupiah yang dititipkan... ...atau emas yang dititipkan sebagai alat bayar rupiahnya... ...atau bisa di dikirimkan ke sesama akun untuk geramasi emas yang ditukarkan... ...atau dikirimkan kepada sesama pengguna dinaran. Dengan menjadi tempat penitipan atau kastodian... Baik rupiah ataupun emas fisiknya, rupiah diberikan kartu ATM sehingga bisa ditransfer kemanapun. Fisik emasnya selama ini dikirimkan ke seluruh Indonesia kalau dibutuhkan fisiknya untuk diambil. Kalau dititipkan ke kastodian dinaran, maka rupiah bisa menjadi alat bayar dan bisa diambil melalui ATM. Kalau emasnya, bisa jadi alat tukar. Menukar barang dengan gramasi emas, sistem inilah keunggulan dinaran, yaitu fitur beri emasnya. Dan sebentar lagi akan hadir ATM Gold, di mana ATM tersebut Anda bisa ambil fisik emas setiap saat. Inilah revolusi. Ketika semua merchant mulai menerima emas sebagai alat tukar, maka dunia berubah. Telak. Namun kita tahu, sampai nanti Newman mendapatkan mandat, maka sistem transaksi emas sebagai alat tukar belum bisa bekerja penuh. Kita harus bersabar. Indonesia akan menjadi penguasa dunia pertukaran emas ketika new mind mulai berkuasa. Di tahun 2025 kita akan punya dua sistem pembayaran rupiah dan pertukaran emas. Emas ibarat Renminbi, beredar di dalam negeri. Rupiah seperti Yuan, beredar di luar negeri. Dan ketika digunakan, jaminan negara, cadangan deposit emas yang digunung sebagai underlay-nya, maka equal adalah printing money tercanggih di dunia yang tidak ada satupun negara pun mempunyainya karena tidak ada cadangan deposit emas sebanyak Indonesia. Di Naran, suatu hari akan diwakafkan ke negara untuk menjadi instrumen negara 100%. Bank Indonesia yang dibawah kementerian keuangan akan punya Nusantara Metal Bank sebagai underlying sistem gold transaksinya. Ya, masih mimpi sih sekarang, tapi puluh ribu pelanggan di Naran saat ini sudah paham apa manfaatnya. Di tahun 2025, mudah-mudahan sudah 280 juta nasabahnya yang semuanya untuk negara.